USD Yen bearish, awasi aksi rebound bias harian pergerakan USD Yen terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi